turun uh, sendirian pak nggak Sendir. gimana? ada tempatnya? oh ada tempatnya tadi motor apa dikirim pak? bit oh nabil gori-nya apa? handway-nya bisa, Pak? ini apa? yang depannya Masanya. Ya. <laughs> Biar pelan-pelan. Tip. -pelan. Yep. pasang spion. ini ke mobil itu maksudnya kalau situ ada <tuk> polisi parkir. Tidak bisa masuk ya pak? nah. Uh -uh. ini ada lagi ini ada tamu di situ. apa? itu apa ya? bunyi apa ya? itu injection pak. Oh, injection. Maaf. ini masuk gigi sa. Hmm. sudah no Terus di terus Lampu sen mana ya? ini klakson ya? Lampu jauhnya udah otomatis sekarang ya. gorengan mana tempat mana laporan